Udah siap ya guys ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sama gua Satrio Bras bicara Rio Satrio guys, gini guys, sorry sorry, gua nggak bikin upload video sesering mungkin, ya biasalah. Kesibukan padat, jadinya gua pulangin waktu, maksudnya gua kurangin waktu, gua jadinya seminggu, cuma dua kali. Mohon maaf ya guys ya, tapi guys, untuk sekarang kali ini, kita nggak akan eksperimen lagi, tapi kita akan tinggi. Nah, itu dia, gua merasa Tertantang banget sih, dikarenakan... Si boy Influencer, Youtuber Yang Subscribernya udah 14 juta Itu makan mie cuma 6... Ah... 6 mangkok guys Harusnya lebih gerger -ger lagi gimana gitu loh Dan sekarang gue mau mencoba Ini ya guys ya Gue tantang diri gue sendiri Sekarang gue mau challenge yaitu Makan Indomie 7 plus telur 7 Dia kan 6 sama 6 enam indomie, 6 telur. tapi aku adalah 7 mie dan 7 telur. oke. Okay? nah saja kita mulai. ya jangan lupa subscribe, oke? Okay? jangan lupa subscribe. Okay? dan bantu viral sampai di mesda viewers guys. dan bantu aku subscribe sampai 100.000 subscriber. ya kalau bisa lebih besar kita ya. alhamdulillah makasih. hahaha. Ah. Nah, lazada kita mulai. jangan lupa langsung translate. uh, uh oke. Okay. ini sekarang gue lagi mau masak ya guys ya. ya inilah keadaan rumah saya iya inilah rumah saya Nah sekarang kita mau masak dulu oke okay? gua udah nyiapin ya guys ya ini minyak dan ini sementara ini masih lima guys ini mau masak sih mau dimasakin dan insya Allah mungkin kurang dua lagi aku mau nambah jadi tujuh sekarang tunggu aku masak dulu ya guys ya sampai tujuh ya guys ya ditunggu sekarang transisi Yuk, gue udah persiapan nih, gue udah cuci muka dan udah dimasak, guys. Ini dia masakanku. Oke, okay, siap udah siap ya, guys? Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pakai telur semua, dan gue habiskan dalam waktu satu menit. Oke, okay. dan akan gue buktikan kepada Bro Boy bahwasanya dia nggak sendirian guys, masih ada penantang baru yaitu gue. Wah. Wow. bantu guys sampai 5 juta viewers guys, kalau bisa 10 juta viewers Trending kan ini guys, dan bantu sampai subscribe 100.000 ribu subscriber, satu juta subscriber guys. Ayo guys, bantu bantu guys, ini akan menjadi epic tersafer. Wah. Wow. I'm ready, ready. Woo. <laughs> ya udah kita mulai ya oke okay, guys sekarang aku mau ya challenge diriku sendiri yaitu menghabiskan makanan ini atau bisa dibilang indomie ini dalam waktu satu menit ini dari itu kan tadi tujuh apa itu tujuh min indomie goreng sama tujuh ini ya tujuh min ya oke okay, siapin deh jamarnya satu dua tiga 2 1 dua 3 uh oh tiga, nih, jelas banget. banget gak bisa ngabisin sampai tujuh gue berharapnya sih bisa habisin ternyata nggak bisa guys oke okay, untuk berotan boycon aku akui aku akui lo hebat tapi bisa ngabisin enam satu menit lo hebat <tuh> gue baru ngabisin empat lo terus baru ngabisin empat cuy gak sisanya masih tiga cuk dan dia habisin 6 menit oke okay. 6 idomi dalam satu menit Wah. mantap loh mantep ya tambahin <tuh> hmm anjir <tuh> <tuh> <tuh> tapi gua akuin lo hebat hebat hebat gua sama, -sama lo oke okay. Mohon maaf ya netizen ya, jadi gak bisa ngalahkan ya, Tamboikun Tamboikun menang okay. Emang lo Lord banget Tamboikun Emang lo Lord banget Gue akuin jempol Gue gak bisa ngalahin deh, gak bisa ngeregin Ya gak apa-apa lah Yaudah, thank you sudah nonton video ini sampai habis Mohon maaf banget kalau misalnya gak bisa ngabisin Gak bisa ngalahin Tamboikun Yah, namanya juga manusia bro Ini ya juga, juga gua ini Percobaan sih Gua coba-coba gimana sih rasanya Ternyata, aduh Bagian orang biasa ini, satu, dua aja udah Ini aku empat Bagian kalian bisa ngabisin orang biasa Orang-orang biasa yang ngabisin empat ini Oke okay? Coba sih, ada nggak Kayaknya ada deh udah thank you sudah tonton video ini Semoga ini bisa menghibur kalian I'm sorry Gua gak bisa Ini guys uh, Semaksimal mungkin Ya tadi udah kenyang banget I'm sorry banget. Ya Mohon maaf banget ya Thank you Yada, Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share video ini ke semua teman, -teman kalian Dan bantu sampai Satu juta subscriber 100.000 subscriber ya guys ya Dan disclaimer, Gua memberikan informasi gak akan pernah dalam hati nggak capek gue akan bilang uh, ini ya ngasih informasi buat kalian ketika nanti mencapai seribu subscriber udah mencapai 1000 subscriber dan kita akan melakukan giveaway satu apa saldo dana udah yeah, nah, thank you bantu sampai seribu subscriber dan kita akan lakukan saldo dana guys giveaway saldo guys oke okay. thank you sudah nonton gue Satrio Prasetyawan pamit See you next time video goodbye